Wow, resepi ais krim pulut dari tahun 1985. Mesti cuba. Confirm tak menyesal. Es krim ya guys. Ya, ais krim. Kalau dekat Malaysia tu tulisannya ais krim. Kalau di sini cuma es krim. Gitu aja. Eh, es K R I M. Nah seperti itu guys ya. Nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kelezatan ataupun enaknya es krim resep ini yang sejak tahun 1985. Jom sebelum menonton video ini lebih lanjut, subscribe dulu FS channel ya teman-teman sekalian. Tonton video videonya juga ya. Oke Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke Assalamualaikum. Hai ini saya di kawasan Sungai Buloh Saujana Utama. Okey okay. dekat tepi saya oh, ni ada aiskrim pulut mamak. Mana datangnya mamak ni? Sebagai akak yang mendega. Ah. Ha. Belik. Belik memang belik. Jom kita tengok. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. As aiskrim pulut mamak. Mana datangnya mamak ni kak? Mamak dari Bandar Bangkok, Thailand. Oh. Mamak tu. Oh, oh novel ni lah. Oh, mamak ni kira hubungan dengan kak? Uh, family lah. Dekat Adik-adik lah. -adik okay. Kira akak bekerja dengan dia kan macam mana tu? Tak, saya tolong dia je. Sebab dia ada hal. Kalau tak, dia jaga. Mamat ni kira lelaki lah. Mamat lelaki lah. Mana tahu nama Mana tahu nama ice cream tu, anak dia yang suka makan, yang jual dia perempuan. Sebab ah, mamat ni sebenarnya ayah dia, benda ni kan turun-temurun macam tu lah. Haa, ah, okay. turun-temurun tu daripada tahun bila tu? Haa, 1985. 1985. Satu ni berapa ringgit? Wow. So, Okey Kak, saya nak beli satu Saya nak rasa dulu Ok Akak ni buat dua ke? Ha, buat dua, buat dua. Hmm. Okay. Dia ada letak apa dalam tu Kak? Oh my okay. god okay. sedap bang banget ini guys Cair, uh -huh. macam ada ice cream Ice cream ni buat sendiri ke Kak? Ha, ice cream dia buat sendiri Oh ya Allah, lembut bang uh, bang banget ini, Enak banget Sehari jualan berapa ni Kak? Oh, dikasih katannya Ya lah, katan ya, ya. So, okay, hmm, lah Oh, letak aiskrim letak pulut letak aiskrim lagi hmm. ni flavour apa ni Kak? aiskrim ni dia rasa apa? vanilla ke pandan? Uh, kelapa oh kelapa oh sejak guys kelapa adalah kesukaan saya guys ya rasa kelapa itu ya Allah wow dia apa itu? resepi ni sebenarnya datang panjang ya. memang, memang Bangkok bukan Malaysia punya ha? oh dari Bangkok so maksudnya saya boleh Imaginasi saya kat Bangkok, askang. Aieee, <laughs> sedap Dijalan. sangat Dijalan. ni guys. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god. Sedap mm, lah, mm, mm. mm, mm. sedap. Sebab dia ada pulut sekali kan. Uh, Tapi kahan. dia ada rasa kelapa. Sedap guys. Kena datang, beli. <laughs> Memang sedap. Padu sangat Sekarang ni saya ada dekat Bangkok ke. Kita nak ke mana lepas ni <tuk> Memang sedap Korang memang kena datang oh, try okay. Dekat salju anak utama ni Askrim pulut Mahmat Boleh jumpa dengan Kak Rin Memang sedap Wow <tuk> Saya lihat Mereka askrim aja As Kita letak lagi pulut Memang rasa dia Kombinasi dia tu memang terbaik lah ada rasa jagung Dia rasa lemak manis lagi Oh memang eh lah tengah-tengah hari macam ni Pukul 12 kita makan Aduh Kenyang Sebab Eskrim ni Pasal saya kena try Daripada 1985 lagi So bermaksud dah 38 tahun Betul? Rugi kalau tak try 38 tahun Wah wow. Okay ada kat Bangkok ke?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 Sebab pada dia ada rasa lemak, manis, masing, semua cukup. Hmm. Kalau sehari, berapa cup akak jual ni? 100 ada? 100 cup? Hmm. Kadang-kadang kalau ramai lah, ikutlah dia Paling-paling biasa-biasa berapa? Paling biasa tu adalah 50 eh. 50 cup lebih. Oh. Habis memang sedap. Habis. Layan tau. Memang layan. Wah, sampai gitu ya. Ya Allah, enak banget ya Allah. Terbaik, sedap. Alhamdulillah. Memang padu lah kak. Ini memang teringat nanti kalau balik salam. Nak makan, kena datang jumpa kak lagi lah. Dek, sekejap. Naik skrin? Abang melanja. Haa. Abang melanja. Abang melanja. Ah, Okey, dua eh. Oh, lah. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Sedap tak? Rasai skrin dah pula. Wah, ini anak-anak guys. Kalau anak-anak yang nyoba bakalan balik okay. lagi ngajak orang tuanya. Situ ah. enak gitu. Oke. Okay. Tak apa, Bang. Hari ini kita belanja, Bang. Hari huh? ini kita belanja, Bang. Boleh. Boleh. Ah, dia apa ni? bukan cendol. <laughs> ah, bukan cendol. Kenapa jadi cendol apa ni? Cendol. Oke, mah satu beli. Kan? Okay. Oh. Ribu, ini siapa. memang cantiknya. Ah, Lebih daripada masjid ah, a kubu Oh. Abang belum mengenal lah. Memang orang lama. Memang lama. Bagaimana? Rasa okay. okay. tak panggil orang datang tak? Boleh rekomen orang lain ha, tak? Sebab saya bagi mak mubu yang tak pernah makan pun, dia makan. Orang tu sebab pakai as krim. Haa, betul-betul. Kita ha. lagi ni, dia boleh makan. Tak, Tidak, tak ada beli. Saya Selalunya orang tua tak makan sebab... Eh, betul, saya rasa betul -betul. yang orang makan ni sebab ada kulut dia. Kulut dia memang sedap kan? Rasa dia ada rasa pandan. Betul. Oh, betul-betul pandan dia. Haa, betul. Okey, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih. Okey, bang. Terima kasih. Terima kasih banyak bulan angkat niaga kat sini kan. Sehari lebih kurang 50 lah kan. Boleh tak saya nak beli lagi 50 cup? 50 cup. ah. Boleh? Boleh. Tapi saya nak beli, kalau ada orang datang hari ni agak bagi percuma je 50 cup tu lagi. Ha ah. Okay. Boleh. Termasuk yang ni 10, maksudnya dah 60 cup lah saya beli. Okey. 60 cup berapa ringgit tu? 300 ah. Kan? 300. 300. Betul. betul, huh. <laughs> betul lah kak. Walaupun ni agak pandai matematik, saya baru nak ko kalkulator. Ko kalkulator. Betul. Untuk agak. Banyak ni, Bang. Banyak ni, Bang. Banyak ni, Bang. Kan? Yang lebihan Untuk akak Haa, oh, terima kasih Untuk akak tau Dekat sini ada hadiah 700 300 Yang saya bayar 400 lagi akak punya hadiah Hadiah ni daripada Nangis Yayasan Mak Syirah dan juga FS channel Rezeki akak hari ni, kebetulan Datang-datang, akak terus layan saya terbaik. Rasanya seronok sangat. Baik, Kak. Akak, jangan sedih-sedih. Tadi kita dah gelok-gelok tadi. Saya dah sampai Bangkok lah tadi, Kak. Janganlah sedih-sedih, Kak. Allah. Nanti flight saya dah kena petang balik Malaysia ni. <laughs> <laughs> Rezekiah, Kak. <laughs> Saya doakan, semoga urusan akak, Azkrim Budak Mahmat ini dipermudahkanlah dunia dan akhirat akak. Kita doakan, akak dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay? So, kami kena beransur dulu, takut nanti Azkrim saya. Okay, Ass Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi, ya, guys. Ya Allah, memang awal-awal tuh kayak biasa aja gitu, kan? Tapi setelah menerima, kita kayak tahu gitu loh. Mungkin akak nih memang betul-betul memerlukan seperti itu sampai dia menangis semacam tuh Mungkin ada sesuatu yang membuat akak nih menangis bahagia macam tuh, guys. Ya, mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengirim FS channel ini untuk akak ini memang karena akak ini memang betul-betul memerlukan macam itu. Ah wallahu bisa ya. saya, saya saya kalau melihat kayak gini tuh kayak Allahu akbar gitu. Jadi kita itu yang menonton merasa istilahnya ya Allah orang apa ya? Orang seperti akak ini yang memang membuat kita itu menjadi ingat bahwasanya semua yang kita miliki sekarang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang kita banyak uang, terkadang kita sehat, terkadang kita istilahnya boleh melakukan apapun, usaha kita lancar tapi kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan menonton video daripada FS channel ini, saya juga mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting bahwasannya Syukurilah apa yang kita dapatkan hari ini ya guys ya Dan ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan Kita minta sama Allah, maka Allah akan kasih Allahu <tuh> Coba kita tengok komentar-komentar ya guys ya Alhamdulillah, aiskrim pulut ni memang ada di sempadan Thailand Malaysia, terutama di pangkalan Kubu dan rantau panjang Kelantan. Memang sedap. Semoga FHN oleh Yasan semua menyumbang dikurniai rezeki yang berlimpah ruah lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin amin ya Rabbal Alamin. Betul lagi saya. Allahuakbar kita senantiasa doakan ya Bang Wan dan juga Bang Fami agar supaya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa sehingga banyak lagi selahnya peniaga-peniaga orang-orang yang berjualan kat sana terbantu ya terpromosikan macam tu guys ya yang awalnya laku 50 ke 60 kau sekarang dengan istilahnya diliput oleh FH channel ini menjadi 100 bahkan bisa habis dalam sehari amin amin ya rabbal alamin Okey, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Suka lah tengok FC channel sebab ada saat subtitle bila layan dekat luar yang bising pun boleh faham apa yang disampaikan. Terus maju selalu ya. Syukur alhamdulillah amin. Semoga Allah dipermudahkan urusan FC channel dan peniaga-peniaga bangsa Melayu kita. Amin ya guys ya. Wah, macam sedap lain dari yang lain. Saya nak cuba. Doa terbaik buat adik yang berniaga. Semoga Allah permudahkan se semua urusanmu Oke okay guys kalau kita lihat tadi es, es krimnya itu kayak Aduh itu kayak ada kelapa terus rasa pandan pandannya terus dikasih pulut dikasih ketan gitu kan Aduh itu pasti enak banget guys ya di sini ada juga istilahnya kalau konsep kayak gitu tadi itu namanya di sini es tungtung -tung guys ya es tungtung -tung. tapi di sini tidak ada yang apa ya Ya beda Ya beda Istilahnya Rasanya memang kelapa Seperti itu Akan tetapi Akan tetapi Disitu nggak ada pandannya itu guys Hanya putih saja Sama coklat Seperti itu guys ya Kadang dikasih istilahnya Rasa durian Dan lain sebagainya Rasa kacang hijau Dan lain sebagainya Ada juga seperti itu Tapi kebanyakan Istilahnya yang original Itu yang lebih enak Seperti itu guys ya Jadi saya pengen gitu Nanti mau cari coba <laughs> Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Tetap support terus peniaga peniaga kecil agar supaya Mereka terbantu ya Dengan kita membeli membuat istilahnya Laris ya istilahnya dagangannya Membantu dia Meringankan bebannya guys ya Allahuakbar Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pamit untuk Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh